Cik, cik cik cik balik lagi bersama otong spin hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya seluruh hari ini kita bawa modal 117.000 kita akan mencoba mencari profit profit manis di Olympus pastinya besok kita main di bed 2400 double change aktif kita coba quick aja 20 kali ya seluruh petir langsung connect anjir tanda-tanda gacor sudah ada ini biru ungu boleh ikut ungu ungu ungu dulu dong ungu mantap ungu cincin jadi cincin jadi mantap cincin jadi hijau jadi yuk petir leong petir dong tambahan lagi umum kali enam yuk atas kuning boleh Aduh, kuning boleh merah-merah sih jadi kalau nggak biru tuh ternyata biru kurang dua tapi lumayan ya seluruh di awal kita dikasih sem. super di super bi super, super mau yang bertanya kita main di mana kita main di DRTP 8000 bosku situs slot tergacor tersolid sandero jaga dunia akhirat di sini WD berapapun pasti lunas bosku dan cuma di sini bosku satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis relax 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya yaitu sendiri bosku jadi buat kalian semua yang enggak tahu RTP itu apa RTP itu red untuk player jadi seberapa banyak seberapa pers presentase kalian jackpot itu lebih gede jika RTP kalian gede juga seluruh makanya selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTP game biar kalian tahu game itu lagi gacor atau enggak dan cuma di RTP 8000 kalian bisa tahu info RTP slot gacor hari ini pokoknya yuk langsung gasken saja cocok secor jadi RTP 8000 untuk link situsnya saya sematkan di pin komen postku. jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RT 8000 karena cuma di RTP 8000 kalian bisa tahu RTP game real life 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate game itu sendiri ya bosku ya langsung gasten saja total sesuai menjadi RTP 8000 pastinya ya bosku back to the game ya yes, seluruh kita dapat free spin ini free spin pertama di bet 2400 ya semoga kita dikasih isi, isi yang lumayan lumayan legit gitu loh judul konek aduh satu ternyata Uh, belum belum ada tanda-tanda mantap-mantap ini yuk kasih dong uh, mantap nih biru konek cincin boleh ikut itu cincin anjir cincin kurang satu doang tapi nggak apa-apa nggak apa-apa tambel basi empat uh, mantap yuk atas gelas kasih petir uh, lumayan lah ya seluruh ya kita kumpulin tambel-tambelnya dulu aja masih bisa banyak spin juga bus sudah saatnya kau mengamuk Ayo, aduh, aduh, aduh, biru mulai. Atas gelas kasih petir lagi. Belum ada pesan. Pesan yang mantap gitu, lesur pesan, pesan yang Uh, gitu loh. Uh, yak. biru dulu boleh. Biru dulu, mantap. Biru butuh hijau boleh ikut hijau. Ah, Hati hijau ternyata kurang satu, tapi lumayan ya, Surya. Tanda-tanda profit sudah mulai kelihatan ini. Ini kemungkinan besar sih, nya di atas 200 harusnya nih sisa tiga kali lagi mantap atas gelas kuning Aduh kuningnya yang pecah anjir kuning pecah ya ungu ikut ungu dulu Aduh gak mau aduh mana ini anjir 109 ribu saja gak apa-apa ya Surya ya gak apa-apa kita coba cari-cari pola-pola slotnya yang ya sur ya waw wah lagi, ya, lagi dong intinya sem kalian semua ya seluruh ya jika ingin bermain game slot pragmatik khususnya slot gate of Olympus hari ini selalu paham ya seluruh sebelum bermain selalu cek RTP games seluruh RTP, RTP game itu sangat penting ya seluruh ya apalagi RTP slot gacor Olympus hari ini itu sangat, sangat penting seluruh biar kalian tahu presentasi biar jackpotnya tuh berapa persen semakin tinggi presentasinya semakin juga besar juga kesempatan anda biar jackpot-jackpot mantap seluruh makanya selalu saya ingatkan ya surya mainnya cuma di RTP 8000 satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP gratis relax 24 jam Per menit per detik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri pastinya yuk bosku langsung gaskan saja cocok-cocok manja di rtp8000 untuk link gacornya saya sematkan di pendomen yuk bosku jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di rtp8000 pastinya situ slot tergacor tersolid sampe ruja akhirat yuk bosku back to the game nya seluruh ya kita coba masih belum ada tanda-tanda free spin free spin manis lagi ini duduk duduk di dalam skater tadi pesannya udah mantap cuma berkali kata ya kaya-kaya gulang kurang yuk dong kasih yang mantap-mantap kasih yang manis-manis kasih yang gulik-gulik ayo buat kalian semua bisa dibantu like comment subscribe-nya juga karena cuma di otom skin kita menyediakan pola sudut sore hari ini slot gacor hari ini slot hari ini pola slot gacor olympus hari, ini, slot olympus hari ini slot olympus hari ini slot gacor olympus hari ini Get of olympus hari ini olympus hari ini yuk langsung dapet free spin seluruh oke okay kali yuk kasih isi dong us kasih isi dong kasih yang mata-mata bus belum ada yang kongan naik like, anjir yuk turun kuning jadi big biru merah masih jauh hmm. semuanya seluruh kali dua enggak apa-apa kali dua kali dulu biru jadiin dulu biru jadi biru jadi masih merah kurang satu itu merah kurang satu itu hmm, belum lagi hmm. dong. Tuh. belum ada tanda tanda pesan-pesan mantap ini sur. cincin jadi fix cincin jadi itu mantap cincin jadi emas uh, makota kurang dua Indong dong turun lah nggak mau turun seluruh mahkota kita jadi seluruh makota turun kan mantap petahana uh, uh, uh gelas jadi. jadi gelas jadi gelas jadi Indong kalau nggak jadi payah kali kau us. mantap ya us ungunya dulu boleh ungu dulu ungu dulu hmm ah yang pecah lo sayang sayang terus sayang ungu jadiin dulu cincin boleh ikut Oh, kuning dulu, berarti Kuning kalau enggak hijau, bukan ternyata. slur duduk-duduk, face paint sekali eh, dua kali. Belum ada izinnya. Seluruh lumayan, lumayan. Eh hijau, foto kuning, biru-biru. Mana hijau? Hmm, hmm. Kita mantap. Ungu boleh ikut. Ungu, ungu dulu, ungu biru. Cincin turun dong, cincin turun dong, kartu atas gelas kasih petir enak nih lumayan lah ya seluruh ya 13.000 kali 10 lah ya tambahan tambahan ya buat nyempir nyempir lagi lah di sini kita naik bat aja 4.800 lah kita coba bantai di 4.800 nih atas hijau kuning dong Aduh, malah hijau seret deret susah nih petirnya nggak ada atas mahkota mantap lah ya 8.000 kali 12 lumayan lah ya seluruh sepertinya tanda-tanda profit sudah mulai dekat ini rtp rtp gacornya sudah keluar rtp slot gacor olympus sudah mulai nampak sepertinya ya seluruh ya jadi buat kalian semua yuk langsung gaskan saja ke rtp 8.000 situs slot tergacor solid santero jaga dunia air lumayan udah profit 550 dari modal 115.000 ayo us kasih kasih profit-profit mantap lagi dong Room. Ini buat kalian semua yuk dibantu share sharenya, dibantu like di -like dibantu komen komennya. Boleh boleh lah share share buat teman teman tetangga saudara saudara. Biar saudara saudara kalian juga tahu. Kalau tangsi menyediakan akan pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor Olympus hari ini, pola slot gacor sius hari ini, pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, slot gacor Olympus hari ini, slot Gacor hari ini, saat hari Olympus hari ini dan sebagainya semua yang berhubungan dengan Get of Olympus pastinya langsung gaskan saja ke otong spin ya seluruh ya, yo yo yo dibantu share sharenya lagi yo bosku. Jika kalian punya pola pola andalan bisa dibantu like like, eh dibantu komen komennya juga biar saya coba pola pola andalan dari semua kalian semua. kita Coba Bu ya seluruh masalahnya tadi di dalam lumayan lumayan gacor. Ayo dong, <coughs> kasihnya mantap-mantap ya us. Hijau, aduh nggak mau konek anjir. Mau oh, biru-biru-biru, aduh belum mau lagi. Ungu boleh, ungu boleh, hijau boleh, ungu boleh, kuning boleh turun dong. Nggak mau, Tur tur hmm hijau boleh sih jadi kalau hijau jadi. Ini <coughs> tuh ternyata kurang satu, kira jadi anjir. <coughs> mantap ya atas gelas kasih petir buruk lagi dong ungunya jadiin sekalian <kuh> mantap mantap yuk atas cincin kasih petir <kuh> fix nih hijaunya jadiin sekalian aduh ternyata gelas kurang satu isi kurang 1 juga tapi lumainnya itu 36 hmm, 700 ribu kita langsung auto profit ini gelas spin ini gelas spin ini kita langsung auto kabur saja karena sudah profit profit mantap juga gue tak peduli lanjut karena <coughs> kita pemain modal rezeki kita pemain bentar di profit mau profit di atas segalanya selagi ada kesempatan WDWD WD kan saatnya bosku karena kesempatan WD enggak ada datang buat kedua kalinya ya absolut lo kuning boleh jadi mau menjadi atas belas kasih cincin petir wow <coughs> <coughs> nah lumayan laisur suruh laut, dulu bu kita langsung auto kabur saja intinya buat kalian semua terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu like, comment subscribe ya yep. karapola gacor hari ini olympus, bye bye